Baby Bus Kau matematika di mana kamu akan menjadi pintar Bukankah ini tempat yang indah? Tidak ada yang bisa lebih pintar dariku Aku akan menghancurkan tempat ini Anak-anak, tolong bantu Kiki dan Poeki mendapatkan kotak harta karun matematika Dan selamatkan pulau kami Belajar bersama Kueki. Halo anak-anak, aku Kiki. Aku Kueki si bebek kecil. Kueki, aku akan pergi ke kerajaan hewan. Apakah kamu ingin pergi denganku? Tentu. Kubus ajaib, ayo. Wah! Tujuan dikonfirmasi. Ayo. Hoi. Dunia ini sangat menarik. Ayo jelajahi misterinya. wow. Hii. ha. Kueki, ini adalah kerajaan hewan. Wah, ada begitu banyak hewan di kerajaan hewan. Aku lebih panjang Aku lebih panjang Apa yang sangat bising di sana? Sepertinya ada yang sedang berdebat Ayo kita lihat ada apa Aku lebih panjang darimu Ekorku memanjang lebih jauh darimu Jadi aku lebih panjang darimu Ayah buaya, ibu buaya berhenti berdebat Apa yang sedang terjadi? Wasit Kiki kamu datang tepat waktu. Lihat dan tentukan siapa di antara kami yang lebih panjang. Kueki, tahukah kamu yang mana yang lebih panjang? Hmm, bagaimana kita bisa membandingkan mereka? Aku akan memberitahumu jawabannya. Untuk membandingkan panjang, kita harus menjajarkan satu sama lain. Seperti ini setelah kita menjajarkan dua persegi panjang. Sangat mudah untuk melihat bahwa persegi panjang merah lebih panjang dari yang biru. Bisakah kamu membantu menjajarkan kepala ayah buaya dan ibu buaya? Ya! Ya! Sekarang, dapatkah kamu melihat siapa yang lebih panjang? Hmm, kamu mengerti. Ayah buaya menonjol sedikit lebih panjang dari ibu buaya setelah disejajarkan. Jadi, ayah buaya lebih panjang dari ibu buaya. Aku paham. Apa itu? Itu telur buaya. Sepertinya bayi buaya akan segera lahir. Ayo kita bantu. Aku bayi buaya. Ibi... Wow, bayi buaya lucu sekali. Apakah dia yang terpanjang? Anak-anak, apakah kueki benar? Ayo lihat. Setelah bayi buaya dan ibu dan ayahnya dalam posisi sejajar berdampingan. Lihat, ayah buaya lebih panjang dari ibu buaya dan lebih panjang dari bayi buaya. Jadi, ayah buaya adalah yang terpanjang. Aku mengerti. Bayi buaya lebih pendek dari ibu buaya dan juga lebih pendek dari ayah buaya. Jadi, bayi buaya adalah yang terpendek. Betul sekali! Ayah, aku lapar. Aku akan menangkap ikan untukmu. Ayo bantu ayah buaya menangkap ikan. menangkap semua ikan ayo beri makan bayi buaya aku ingin makan ikan yang pendek aku ingin makan ikan yang panjang bisakah kamu memberiku ikan terpanjang Aku ingin makan ikan terpendek. Aku sangat kenyang. Aku sudah tumbuh lebih panjang. Aku lebih tinggi. Aku lebih tinggi darimu. Sepertinya ada argumen di sana. Ayo kita lihat. Para jerapah. Apa yang kamu perdebatkan? Kamu datang tepat waktu, wasit Kiki kemari dan lihatlah apakah aku lebih tinggi dari adik laki-lakiku. Hmm, aku bisa makan daun yang kakak perempuanku tidak bisa capai, jadi jelas aku yang lebih tinggi. Kueki, menurutmu siapa yang lebih tinggi? Hmm, bagaimana kita bisa membandingkan mereka? Membandingkan tinggi sama dengan membandingkan panjang. Kita harus menyamakan satu sama lain. Jadi kita harus menempatkan adik laki-laki jerapah di tanah untuk membandingkan. Anak-anak, bisakah kamu membantu mengatur adik laki-laki jerapah di tanah? Kerja bagus! Ya! Sekarang, dapatkah kamu melihat siapa yang lebih tinggi? Dengan cara ini kita dapat mengatakan kalau kakak perempuan jerapah lebih tinggi dari adik laki-laki jerapah. Kamu sangat cerdas. Uh, aku sebenarnya lebih pendek dari kakak perempuanku. Adik laki-laki jerapah, jika kamu makan lebih banyak daun, kamu akan tumbuh lebih tinggi. Ya, mulai sekarang aku akan makan lebih banyak daun dan tumbuh lebih tinggi dari kakak perempuan dan ayahku. Di mana ayahmu? Aku datang. Aduh. Ayah jerapah terlalu tinggi, dia tidak bisa melewatinya. Ayo bantu dia. Terima kasih. Ayo lakukan tes. Tahukah kamu siapa yang paling tinggi? Hmm. Ya. Ayah jerapah lebih tinggi dari kakak perempuan jerapah dan lebih tinggi dari adik laki-laki jerapah. Jadi dia yang tertinggi. Tahukah kamu siapa yang paling pendek? Hmm. Ya, betul sekali. <laughs> Ayo lakukan tes. Ayah jerapah seharusnya makan daun yang paling tinggi. Dan adik laki-laki jerapah makan daun yang paling rendah. Lalu, manakah daun yang harus kakak perempuan jerapah makan? <tuh> <tuh> Luar biasa! Berlatihlah dengan kwekik Alat tulis teman-temanmu berantakan Ayo kita atur bersama-sama Ayo kita sejajarkan salah satu ujung penggaris lebih dulu Ayo kita... Penggarisku adalah yang terpanjang Dari penggaris yang tersisa, punyaku adalah yang terpanjang. Ayo, kita sejajarkan salah satu ujung pensil lebih dulu. Ayo, kita sejajarkan. Pensilku adalah yang terpendek. Pensilku lebih panjang dari pensil lainnya. Aku tinggal di gedung yang lebih tinggi. Keluargaku tinggal di gedung yang lebih pendek. Aku tinggal di gedung tertinggi. Keluargaku tinggal di gedung terpendek. Lakukan dengan kueki Teman-teman aku ada sebuah rahasia Hari ini adalah hari ulang tahunku Tenda ini dibuat pada hari ulang tahunku tahun lalu Bisakah kalian menandai tinggi badanku saat ini? Dari sebelumnya, makan dengan lahap adalah rahasiaku untuk bertambah tinggi. Hei, mah pak, datang kemari dan lihatlah. Wow, kueki tambah tinggi tahun ini. Kueki adalah seorang pria kecil. Hei, teman-teman, bisakah kalian membantuku menandai tinggi orang tuaku? Mama lebih tinggi dariku, Papa lebih tinggi dari Mama, Papa adalah yang tertinggi. Aku pasti akan lebih tinggi dari Papa di masa depan. Anak-anak, <laughs> kalian juga dapat menandai tinggi badanmu dengan orang tua untuk mengetahui apakah kalian bertambah tinggi. Ingatlah untuk makan dengan baik. Tempat ini sudah normal lagi. Lanjutkan petualanganmu untuk membuka kotak harta karun selanjutnya. Belajar bersama Kweki. Halo anak-anak, aku Kiki. Aku Kweki si bebek kecil. Kubus ajaib, ayo! Wow! Kiki, aku kehilangan robotku. Bisakah kamu membantuku? Monyet kecil membutuhkan bantuan kita. Kweki, ayo bantu dia. Ayo. Dunia ini sangat menarik. Ayo jelajahi misterinya. Ayo. Ah. Aku detektif Kiki Aku adalah asisten Koki. Jika kamu kehilangan sesuatu Temukan detektif Kiki Detektif Kiki, kamu akhirnya di sini Tolong bantu aku menemukan robotku Seperti apa bentuk robotmu? Dia adalah robot unik yang bisa berubah rupa Wow! Monyet kecil, kamu sangat hebat. Tentu saja, aku adalah penemu terbaik di alam semesta. Jadi bagaimana kita menemukannya? <laughs> aku belum menyelesaikannya, jadi robot hanya bisa berubah menjadi sesuatu yang berbeda dari sekitarnya. Itu membuatnya jauh lebih mudah. Jangan khawatir, kami akan membantumu menemukan robotmu. Oke, terima kasih atas bantuanmu. Kueki, ayo gunakan pemindai dan lihat di mana robotnya. Pemindai aktif tidak mendeteksi robot. Robot terdeteksi, robot terdeteksi. Menemukan robot, ayo cepat dan tangkap, ayo! Kiki, lihatlah, ada apel besar. Ah, ah, kenapa apel ini begitu keras? Ah, ah, ah, apel ini seharusnya adalah robotnya. Hah? Bagaimana kamu tahu ini robot? Waktu untuk jawaban. Lihat keempat apel ini. Yang satu berbeda dengan yang lain. Itu adalah robot. Yang manakah yang berbeda? Ya, betul sekali. Kita bisa mengecek warna apel satu persatu. Ketiganya berwarna merah, tapi yang ini hijau. Ini adalah robot. Jadi kamu hanya menangkap robot. Aku paham. Tidak heran itu sulit. Ah, ah Kita tidak menyadarinya dan robot itu kabur. Ayo gunakan pemindai dan lihat di mana robot itu berada. Pemindai aktif. Robot terdeteksi. Robot terdeteksi. Menemukan robot. Ayo cepat dan tangkap. Ayo. Kueki, pemindai menunjukkan bahwa salah satu balon adalah robot. Apakah kamu tahu yang mana? Aku mengerti. Yang warnanya berbeda. Merah, merah, merah, merah. Hah? Mereka semua merah. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu. Jika warnanya sama, ayo kita periksa bentuknya. Lingkaran, lingkaran, lingkaran, lingkaran. Bentuknya sama semua. Lalu ayo kita periksa ukurannya. Besar, besar, kecil, besar. Aku menemukannya. Anak-anak. Kueki sudah menemukannya. Apakah kalian menemukan balon yang berbeda? Itu dia, betul sekali, Kueki. Ayo, cepat dan tangkap! Eh, uh, tidak bisa menangkapnya lagi. Jangan khawatir, kami pasti akan menangkapnya lain kali. Oke, okay, Superman hitam telah mengatakan bahwa bahkan kita menghadapi kesulitan, kita tidak bisa menyerah. <laughs> Pemindai aktif. Robot terdeteksi. Robot terdeteksi. Robot itu bersembunyi di supermarket. Kueki, ayo masuk ke supermarket dan temukan robotnya. Ayo. Koeki, kamu lihat di mana robotnya? Hmm. Ya! Betul sekali. Ada begitu banyak benda-benda di sini dan semuanya terlihat berbeda. Yang manakah robotnya? Warna, bentuk dan ukuran benda-benda di sini berbeda. Kita masih dapat mengatakan bahwa mereka dalam kategori yang sama. Apa artinya ini? Apakah kamu tahu apa ini? Ada begitu banyak sayur-sayuran yang enak. Apakah kamu menemukan yang bukan sayuran? Hmm. Biarkan aku mencari tahu. Itu dia. Betul sekali. Kweki, apakah kamu melihat di mana robotnya kali ini? Hmm. Ya, betul sekali. Apa yang kita taruh di area kebutuhan sehari-hari? Tentu saja begitu banyak kebutuhan sehari-hari. Betul sekali. Apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda dari yang lain? Hmm. Di mana itu? Itu dia, betul sekali. Kueki, robot itu bersembunyi di area mainan. Ayo kita cari, Tanto! Wah, banyak sekali mainannya. Jangan lupa, kita di sini untuk mencari robot. Hah! Seperti apa rupa robot itu sekarang? Ini semua mainan. Apapun yang bukan mainan adalah robot. Dapatkah kamu menemukannya? Hmm. Biar, itu dia. Betul sekali. Kek, kek, kek. Kamu tidak punya tempat untuk lari. Lihat bagaimana aku menangkapmu. Fantastis, kueki! Kamu menangkap robot. Ayo kita kembalikan ke monyet kecil. Terima kasih banyak. Kuek, kuek, kuek! Berlatihlah dengan kueki. Ayo, tembakan meriam pada benda yang terlihat berbeda dari yang lain. Cobalah lihat manakah yang berbeda. Lakukan dengan kueki, Mama. Ada apa, kueki? Kueki suka membersihkan. Kueki ingin membersihkan kamar bersama Mama. Oke. Oh? Oh. Rak buku agak sedikit berantakan. Rak buku bisa dirapikan lebih dulu. Tidak masalah, serahkan padaku. Hei. Kelihatannya aneh. Manakah yang tidak boleh diletakkan di rak buku? Betul sekali! Bola harus berada di dalam kotak. Ini juga sesuatu yang berbeda. Teman-teman, apakah kalian tahu yang manakah itu? Betul sekali! Kaos kaki ini berbeda dari yang lainnya di sini. Lihat betapa hebatnya aku. Letakkan di sini, letakkan di sana dan ruangan akan segera hey. bersih. Ma, Kueki sudah membereskan kamar. Kueki hebat. Sekarang kamarnya sangat bersih. Anak-anak, kalian juga dapat memeriksa apakah ada mainan yang salah ditempatkan di rumah.